Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat desa semua Terima kasih telah kembali di channel Alana Sekolah nih. Di video kali ini Saya akan berbagi informasi Seputar bantuan subsidi upah Atau BSU BPJS Ketenagakerjaan Atau BLT BPJS Sebesar 1 juta rupiah Bagi pekerja yang memiliki gaji Di bawah 3,5 juta Ketika kita masuk Ke link SSU.BPJS bpjs di kolom BSU kita menemukan pemberitahuan Mohon maaf halaman ini sedang dalam proses penyesuaian Sehubungan dengan rencana penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU tahun 2022 Bagaimana perkembangan pencairan BSU tahun 2022 ini? Simak video ini sampai selesai Melansir dari laman resmi setkap.go.id pemerintah kembali salurkan bantuan subsidi gaji atau upah di tahun 2022 saat ini kemenaker setidaknya tengah mempersiapkan seluruh instrumen kebijakan pelaksanaan BSU di tahun 2022 hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa program ini dapat dijalankan dengan baik, cepat, tepat, akurat, dan akuntabel. menaker menjelaskan cepat dimaksud agar BSU dapat segera dimampatkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh Tepat berbakna sesuai dengan sasaran penerima Serta sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Selain itu lanjut menaker Saat ini pihaknya juga tengah menyiapkan beberapa hal antara lain Merampungkan regulasi teknis BSU 2022 Serta mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan Nah ini yang tengah dipersiapkan menaker itulah yang menjadi kendala sehingga BSU belum disalurkan. Nah, mari kita doakan secara bersama, semoga semua pihak yang turut serta mensukseskan BSU ini diberikan kesehatan, diberikan kesulitan dalam menyelesaikannya, sehingga BSU cepat disalurkan. Terima kasih sobat desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.